Aku tak tahu kenapa game ni viral dekat Indonesia, Bakso Simulator. Okey? So hari ni kita akan main game ni. Dan so, kita akan tengok uh, game ni pasal apa sebenarnya? <laughs> Yelah pasal bakso of course guys. Kan? Tapi <laughs> apa benda sebenarnya game ni? Oh my god. Hello, lama tak jumpa kawan lamaku. Akhirnya kita ketemu lagi. Ayuh kita bikin usaha bakso yang kita impikan bersama. Kamu yang fokus urusin sisi business. Dan aku yang fokus masak baksonya. Aku sudah kapok menjalankan bisnes sendiri sampai-sampai aku pernah kena tipu dengan orang yang bernama Majek. Weh, Majek scams ya. Ya sudahlah. Sebaiknya ayo kita segera bergegas ke tempat bisnes bakso kita. Eh, ini ada stok stok bahan baksonya. Tolong dimasukkan ke dalam dimasukkan bukan Indonesia dimasukin ke dalam gerobak ya. Oh, masukkan ke dalam ke dalam gerobaknya di dalam gerobak ini barang barang barang-barang oh oh mai, stok cabai mantap stok mi dan bihun eh oh mantap kenapa letak ada lantai purta 90 darjah. <tik> ok so dia ni bekerja kita restore je ok sekarang tinggal kita pasang kursi dan para pelanggan akan datang ke gerobak kita Laju tak guys? Aku dah penat ni asyik kena bug ni Okay kita kena tunggu pelanggan kok. kot Aku nak tengok kedai-kedai bakso ni jual apa? Oh ni bukan kita punya ni Rival Dia jual benda-benda eh, Tak ada orang beli pun Oh beli kamu lah Kolang kaling? Coca-Cola Coca-Cola Coca-Cola Coca-Cola Coca Coca Coca Facebook Facebook Oh ni budak ni budak ni Okay okay key okay, bakso okey kau okay, cepatlah cepatlah pacik oh makan dah uy sedap sial bakso aku rasa baru makan ni minggu lepas bakso mu oh, budak sekolah oh budak sekolah memang suka makan bakso eh hoi oh, budak kau penting eh taklah dia boleh balik sekolah sekolahlah aku tengok budak ni bagus kut pakai tie ah uh, baju we we we we we we okey perlu diingat setiap pelanggan memiliki menu khusus akhir masing-masing Perisar table untuk melihat preferensi setiap pelanggan. Mantap. Sekarang ayo kita bangun bisnis bakso kita menjadi yang terbaik di muka bumi ini. Ini adalah warung. Kamu bisa beli minuman yang diinginkan pelanggan di sini. Jadi mereka yang akan bayar lebih banyak untuk pesanan mereka dan juga mereka akan menambah waktu mereka menunggu. Kamu nggak harus aku ini kok. Tapi kenapa tidak mau uang tambahan? Hihi. Ini adalah supermarket. Di sini kamu bisa beli bakso, cabai, sayuran, bumbu-bumbu, lalu mie dan bihun. Tempat ini menjual perlengkapan untuk usaha bakso kita. Di sini kita beli bangku, meja, dan tempat bumbu. Ini toko yang menjual buku-buku dan kaset yang dapat meningkatkan kemampuan aku. Oi, oh, yeah. oh nak train dia pakai ni ya eh? Buku dengan kaset. Rajin betul pacik ini baca buku. Orang bilang kalau rumah ini angker. Hati-hati kalau lewat sini. Oi. Pakcik ni macam-macam Rumah angker pula Pakcik ni cerita seram Indonesia Dan sekarang kita balik ke rumah kita Sebelum semoga dengan bisnes bahasa ini Kita bisa beli furniture rumah yang bagus Kalau sudah malam jangan lupa Tidur di ranjangmu ya Baiklah kalau begitu Ini... Wih pakcik Ini aku berikan Rupiah 10 ribu sebagai modal Ayo kita bangun bisnes ini bersama Eh pakcik ni baik pula bagi 10 ribu macam mana nak tengok menu yang oh kantor dia kata nak tengok menu yang orang suka lubok ayy ada gacar ke? alamak aku ajar gacar ni oh nak mas ipu betul lah tambah lah guys sedang trending mi bakso so menu aku Bakso original. Mana aku dah dapat Mi bakso. Beli pengusaha hantu awek. Weh seriuslah malam-malam. Ada hantu. Kau biar betul. Di okay, sofa ok lah, sofa kita punya customer order oh, air ni, soda. Jek jap. Okay. Sabar-sabar Dek dik. Ha. Ye kau. Jangan angkat macam tadi kau. Okey, okey. Ah, uh, letakkan. Letakkan. Adik, weh, weh, weh. Ada yang jatuh pada angkasa? Weh ada loot ke? Ini PUBG ke apa siap? Sekejap Sekejap letakkan Oh tak letak atas meja Okey. Okay. Ada rule. Ada Lucrate Lucrate Yo Allah game ni Patutlah viral Wah. Oh! Okay, okay helmet level 3 Helmet level 3 <laughs> Okay uh, Macam nak buka? Open with bomb Aduh Kena buka pakai bom pula Macam mana nak craft bom Yo Sekejap simpan-simpan tak apa Okay So kita beli uh, Tukang basuh Masak lebih cepat Masak lebih cepat Resipi-resipi nak beli kat mana Oh ni ni ni Oh ni ni Sekarang ni tengah viral ah, okay, okay. um, Sekejap Viral sekarang ah uh, Viral bakso-bakso Right Bakso-bakso Bakso-bakso uh, 9 Ratus Okay beli Right lepas tu Uh, beli makso lebih jagung buat maksimum rating tambah 60k uh, Membuat bakso masak lebih cepat Gadah sosok duit sosok beli Macam Ok dah dah, dah. Ok aku tak, tak ada duit lah guys Tak ada duit lah Alright Weh Weh Weh Yo ah. Yo Oh, cuy Satu meja macam tu je <laughs> Lailah Lailallah Weh, macam mana aku nak angkat balik my... <laughs> <laughs> Okay, I'm done I'm done I'm done I'm done <laughs> Okay Oh my Sini Mentah-mentahlah kedai bawah buka Ngongong eh, -ngong. ah, Macam mana Nak beli tu pun mahal ke Murah kan yang tu Kan aku salah tengok harga Murah ke sebenarnya Aku salah tengok harga Oh yelah murah lah <laughs> Aku salah tengok harga <laughs> Salah tengok harga lah Tiga, Aku ingat 30 Ok lalat selalu ada dekat okay, Kita tunggu lalat ada lah Baru kita pasang Ha huh? ah. Ha Oh, ada range Ada range, eh? ah Tolong, gerobatnya Ah Ah Squeaky pengawal tu datang Ah, ah Lah, datang makan kedai Mana, mana, mana? Oh, ni Ya yeah. Sampai datang ke kedai saya Okay, last, last, last Pakcik dah nak ambil lah, pakcik lah Tutup lah, tutup lah Ye, wih my... Oh, dah malam, dia Oh, dia pakcik ni giga cek lah pakcik Dia lari Bayar Yes Apa pun Pakcik ni buat pergi mana? Jadi boleh besarkan lagi dah Lepas tu boleh tambah lagi banyak bahan-bahan Ayalah ah, tu Tapi duit Gak ada Pakcik ni buat apa Okey roda impian let's go Buat pole Tak apa kita main dua-dua sebenarnya Okay my. Okay murah-murah Daftar hadiah Hadiah utama Wah <tos> Ya! Yeah. Ni semua jebited Alright So kalau yang ni Hadiah apa Oh Wah Oh ni dapat duit Kalau yang tu tak dapat duit Alright kita try Kita try raya roda impian. Ya. Yeah. Okay let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, doselah. Go. Wah, besar, wah, besar. Bonus, bonus, bonus. Shush, shush. Hmm. Apa-apa dah. Right. Ini last kita dah tak ada dah duit, guys. Dapat-dapat Dapat-dapat Pasu-pasu-pasu Let's go Hah? Pasu-pasu-pasu Penanglah pasu, pasu. Malam, tengah malam-tengah malam masuknya macam Pukul tiga Oh Yo pasulah Uji apa tu? Ada bunyi Oh mesti Eh Oh, ada bunyi, ada bunyi Ada bunyi orang kulit-kulit